yang sudah datang. Oke. Okay. Oh ya yeah, sponsor. Uh, terhadap sponsor, siapa okay, sponsornya mas? Biro Singaraja dan Iceland. Dan Island. Thank you so much. Thank you tonight. so much, Ote. Dan uh, Jager uh, House. Jager House. Terima kasih sudah mengundang kami. Mbak Kim, Mbak Yeni, thank you. Kalian kayak kembar malam ini. <laughs> uh, berikut ini judulnya apa saya? Sastra Cinta dan Senjata. Alright, there you go. <tuk> Coba Anda sangka, mereka menerjang jangan pernah menyerah. Saya tahu, tetaplah berdua. Oh, saya Ku selalu di sini. Oh, saya. Setelah cinta dan senjata, yaudah lanjut. Kasihan penontonnya ya pada berdiri. Itu sekali okay, sekali setelah ini, kami akan membawakan uh, lagu yang baru saja rilis uh, single kami berjudul "Kemarau Rindu". Itu uh, uniknya, lagu ini adalah uh, "Saya Menulisnya Dibantu dengan Istri", dan ketika itu, uh, Madam, membesuk saya ke dalam. Jadi, kami punya waktu berapa menit gitu, dan ajaiban itu tiba-tiba bisa bikin lagu berdua. Terus Eric yang saat itu lagi syuting untuk Antrabas menyumbang beberapa part. Octav juga menyumbang beberapa part. Jadi lagu ini hasil kolaborasi orang-orang gila semua kecuali Madam Saminora tentunya. Oke. Okay. Kemarau rindu. <Susuk> 바리라다 핸들 바리라다 바리라다 berkada dan indo berpadu sabar sayang engkaulah oh, keputusan abadi aku bertemu madam dan ke neraka nan asmara mesat oh. kilap uh. padinya dan malaikat tertawa pasanglah sayapmu di romansa abad malam ini bukannya menyatakan Cinta dan pengarbanan Kadang pilih sungguh, kadang rendu berpalu Sabar sayang, engkau waktunya tulisan abadi Yang mampu buat rumah dan tanah rangka. Allah, aku tahu, ku pasti pulang padamu. Bicara cinta ragam pengorbanan, kadang bisu murka dan rindu berpadu. Sabar saya. Oke, solo drum dari Agung. cinta ragam pengorbanan Kadang bisung, kadang rindu berpadu Sabar sayang engkau lah Bicara cinta ragam pengorbanan Kadang bisung, kadang rindu berpadu Sabar sayang engkau lah kutus tak abadi Ya mampu buatku memadam tangga lahatah Yeah Mampu buatku memadam tangga lahatah Yeah Ku memadangkan neraka okay. okay. ini, ini pertama kalinya kami bawain lagu ini di publik Jadi sudah ada di Youtube sih, cuman itu live di, uh, videonya dibikin sama Eric SD. Jadi ini sebelum pandemi, kami nulis lagu ini berdua tentang perasaan-perasaan orang, apa gimana perasaan, jadi kami membayangkan bagaimana perasaan orang di ketika terkurung di rumah, tidak bisa kemana-mana dan uh, ya merasa kesepian. Dan itu sesuai dengan statistik uh, dunia, sejak pandemi orang-orang memang banyak apa, angka-angka orang depresi itu bertambah, orang-orang kesepi, makin kesepian dan dan semoga semoga lagu ini bisa menghibur orang-orang seperti mereka yang agar mereka tidak merasa sendiri. Isuan kau tarian kesepian. Ternyata Meski lewat dan tersisi ku Yakin ku akan bangkit Menemukan Sebuah ketulusan wow. mm -hmm. mm -hmm. Mengarilah rakyat Dan sepi sendiri Kawan sejati kan datang aku berjanji, berjanji. Aku simpan dansa terbaikmu Kita hanyalah manusia Di bawah mentari yang sama punya rasa mendamba sekarang Meski lelah dan tersisih. Yakin ku akan bangkit menemukan sebuah ketulusan menariklah rakyat yang sepi sendiri kawan sejati kau datang aku berjanji sepi kusam Allah simpan dan sajer baikmu. Percayalah sayang teruslah menari. Wah wow. jangan berhenti menari lagi sini menari lah ya cinta. Kauan sejati, kan datang aku berjanji. Sepiku sepiku ya akan bertemu. Turunku aku simpan dan saat terbaikmu ya. Yeah. Janganlah rakyat kan sepi sendiri. Kawan sejati, kan datang aku berjanji ya. Yeah. Sepiku sep Aku mama simpan dan sajikan Percaya Percayalah saya. Leng. Cheers. Kalau ah. so, lagu ini saya yakin beberapa dari kalian sudah sering mendengar. Jaya, Nusantara. Buat kita bersinar barisan para petarung bangsa Go! Muziara tinggal hamil Merindu ditemukan Ia penjara dan ku menlarah Satria menangis mendakar Tegakkan keadilan, keadilan, untuk anak bangsa rakyat jelata. Dengarkan ini, duhai para penguasa kita Indonesia. Percayalah bersama, lepas dari semua berjajahan, berdiri Kebaruan Adil untuk semua Lepas dari segala penindasan Mendekal dalam arti sebenarnya Hajar Mr. Wiz, Semua penjajah Berdiri di atas kaki sendiri Indonesia baru Adil untuk semua Lepas dari segala pemintasan Merdeka dalam arti sebenarnya yeah. ya, seperti itu. Gimana cerita kita kita kita bikin lagu itu gimana ceritanya Coba ceritain Ceritanya lagi di bawah spring bed ya. <laughs> Setelah ya. habis bermesraan gitu, terus bikin banyak anak-anak di bawah umur. Gak apa-apa, ya. kan katanya kamu tanya, ya aku yeah, jawab, okay. ya gitu. <laughs> Jadi seperti itu ya bikin lagu di karpet ya, dengan menggunakan gitar ini. Ya, jadi kita ini menghasilkan banyak karya dari ID ya, dari ini Flaminora, dari dan... yang belum dibanting. Jangan <laughs> gitu dong, itu Aib saya. Aib jangan dibuka saya. Aduh, ini lagu apa judulnya? The next. The next nextnya um, Bali Tanah Revolusi. Okay. Ini ini liriknya agak sedikit kritis ya. Uh, tapi kenapa? Lagu ini bisa dinyanyikan oleh Flaminora. L lagu berikut ini ya. Karena saya uh, saya pribadi melihat di Indonesia itu sangat sangat jarang atau mungkin tidak ada lagu yang berlirik kritis tapi dinyanyikan oleh sosok yang tidak jelek. <laughs> yang biasanya kan kalau potongannya apa uh, kayak Madam begini pasti liriknya cinta cinta cinta cinta. Jadi kami mencoba mem tapi kan ini liriknya penuh cinta juga cinta, walaupun kritis. Itu, makanya uh, Papa Buka spektrumnya itu diperluas agar menjadi dia itu cinta bukan cuman untuk pasangan. Oh. Ya, tapi cinta ke juga ke, ke, ke Tanah Kelahiran, ke bangsa kita, Indonesia, Bali. Ini kalau disingkat judulnya B BTR, tapi bukan BTR yang lama ya, ini BTR yang baru, Bali Tanah Revolusi. Balinese warrior, forever indestructible. Blessed by the sun and the beauty of the world, forever we'll sing it out. Bukan cerita kasta, oh, no. terlahir secara hidup dan angkat mati Hati di bawah ini tentang persaudaraan, oh, leluhur dan warisan budaya, budaya angkara semesta jauhkanlah dari tanah dewa ini, mu I love you, berjuang ke Kutahan revolusi Puluhan tahun Terolak dalamnya bisa Dia melawan, melawan tirani Bali revolusi Bali kutahan revolusi Puluhan tahun Terolak dalamnya bisa Dia melawan tirani Kita revolusi puluhan tahun bisa dia Ayo let's go. Bali, Bali, rupi, modeling, so yeah. Balik, revolusi yeah. revolusi tahun kalau Bali revolusi Bali revolusi puluhan tahun kalau Fight, Terima kasih. Itu juga pertama kalinya kami bawain di luar kota. Sebagai lagu terakhir, jadi hari ini uh, kami memang apa, uh, sepakat untuk membawakan lagu-lagu karya kami saja. Uh, dan untuk lagu berikut ini. Ini lagu ini saya tulis sebelum, pas sebelum saya masuk penjara pertama kali beberapa bulan sebelumnya, dan uh, akhirnya di alat semennya di, dibuat oleh Mas Sop. Mas, apa bang sih kamu apa? Satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, Udah ada ini ya udah ada video klipnya lagu ini ya sama diikutin nama ini dong sama apa email apa namanya email inside ikut lomba ikut lomba oh iya yeah. lagu ini kami Ikutin sertakan lomba supaya dimenangi lagu ini kami sertakan di lomba apa namanya email In inside inside inside inside rokoy rokoy nggak inside ya outside lah <laughs> Jadi kenapa Flaminora ikut, ikut lomba lagu seperti itu? Karena kami memang ingin merasakan gimana rasanya menjadi band yang apa dari Noh, dari bukan siapa-siapa itu, agar kami menjalani proses itu. Enggak langsung gede mendadak gitu. Jadi kami ingin merasakan gimana rasanya bersaing dengan band-band lain. Proses. Seperti itu, jadi ya tidak terlalu manja, agar tidak terlalu manja kedepannya. Betul. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita mengakhiri lagu ini? Enggak, enggak, enggak, enggak. Aman ya? Aman. This one called Barisan Badai. Wasmara boleh Pertanyaan, apa kabar engkau di sana? Kehidupan candaan air mata terigu untuk bertemu di bawah buah, buah jolus berjuang. Bawa luar temani bintang Terus berjuang Dalam gemilan Hirup udara Rasakan cinta, cinta semesta Di dadah Hadapilah barisan padai Kau tak akan sendiri oh. Bertarunglah temukan namai bagi sabarlah, sayangku pasti kuat Malamilah, antaskan semua petang Tidak kamu, oh, saya, esok tiba percaya beneran Hey, hey, hey, oh sayang oh. Eso kita ukir ribuan sejarah Wow Hey Udara. Rasakan Sampai cinta semesta di dalam Wawo wow, ya yeah. hadapilah barisan badai Kau takkan sendiri wow. Berjuang temukanmu di sana kita abadi Hadapilah barisan badai Kau oh, temukan damai di sana kita abadi. Sebab kasih yang pasti datang ke barat marah Tuhan ku pasti kuat. Terima kasih, thank you so much. Terima kasih banyak, Jagger House. Thank you so much. Thank you, we love you guys. Semoga kami bisa bermain lagi like diundang lagi. Thank you so much.